Aku boleh tahu nggak kira-kira berapa kira-kira keuntungan tiap bulan jualan kayak gini? Tiap bulan Ada nggak kau ngitung? paling bisa terjual gitu. Anjrit, ya, 300, 300 ekor ya? Aslinya cupang avatar gold gitu. Berapaan kayak gitu? Itu bisa sampai 9 juta. Halo bros, balik lagi bareng aku Zokren Pianza di my YouTube channel. <laughs> Jadi hari ini aku lagi ada di salah satu tempat dan hari ini kita akan coba uh, nge-vlog lagi. Berbagi inspirasi lagi ya. berbagi inspirasi, pokoknya berbagi informasi lagi ke kalian semuanya yang uh, di luar sana. Jadi, hari ini aku lagi di salah satu tempat teman di rumah teman. Jadi, kemarin aku coba hubungin karena beberapa waktu kemarin itu booming soal ikan cupang dan apa ya fenomena-fenomena ikan cupang itu yang buat aku gerah. <guruh> gerah, gerah, Enggak lah, karena aku penasaran aja kenapa kok bisa seramai itu dan... Uh, pengen tahu juga karena aku zaman aku waktu masih kecil itu sering juga main ikan. Kalau di tempat kita main, -main ikan ikan laga. Dan hari ini aku mau datangin teman salah satu temen aku dia kebetulan ternak ikan apa ya. Hmm, pengen kita cari tahu aja informasi tentang ikan cupang, gimana cara mem membudidayakannya dan kira-kira keuntungannya besar gak sih. Gitu. Oke kita langsung aja kita akan masuk ke sana dan dia udah ada. Kita udah di lokasi dia udah nyampe dan kita akan coba tanya-tanya aja. Oke? Okay? masuk kita cari orangnya, ayo Ayo Ini dihidupin aja. Sorry bro, lampunya kita dipin dulu. Oke, okay, halo bro. Halo, kita udah ada sama temanku, dia namanya Joe Farley. Oke. Okay. Double Jo ya. Double Jo. aku Jo lain, dia pakai J aja. gak tahu nih biasanya Jo itu ada yang bilang bel belakangnya. Oke, okay, jadi Wak aku kan kemarin udah whatsapp kau kan, okay. pengen tanya-tanya tentang sekat terkait dengan ikan ikan cupang kita langsung aja ke tempat, apa namanya? breeding. ah, tempat ikanmu itu okay. sekalian nanti sambil ambil aku tanya-tanya aja ya you, langsung masuk aja bros Termasuk izin, izin dulu bawa sambil oh iya iya, oke okay, oke okay, oke okay. kita masuk dulu <laughs> nggak cahenya, ah? saya tuh kita masuk aja dulu, wah, di sini aja udah ada, udah ada ikan ikannya ya. jadi ini semacam uh, industri rumahan gitu ya. jadi ini uh, dia buat uh, untuk uh, industri rumahan dan memang dimulainya dari rumah dan itu hal yang paling tepat menurut aku kenapa? karena bisa dilakukan di mana aja, dan memulainya nggak harus nunggu bagus dulu nggak harus nunggu perfect dulu nah ini nah ini tempatnya oke kita masuk dulu ini tempat breeding ya pak? tempat breeding di.. di mana sebelah sana? di ember itu, ini tempat pembesaran dari umur 2 minggu umur 2 minggu, kalau.. umurnya pas nih, baru dipindahin oh ini umurnya, ini masih kecil nih ini masih kecil, kayak ini ya, ikan gobi iya, ini Aku mau nanya, nanya sama si Jok uh, awal apa sih alasanmu kenapa mau usaha ternak ikan cupang? Ini usaha udah termasuk usaha lah ya. Iya, bisa dibilang sampingan lah. Sampingan ya. lah ya. Iya. Apa sih alasannya kenapa sih? Apa karena memang lagi rame-rame aja bagaimana? Pertama karena memang dari kecil kan udah main cupang. Kan? Betul, ikan laga kalau di Medan oh, tuh. Okay, ikan laga. Bahasa Medan ikan laga. Ikan laga kalau di Medan. Terus banyak kawan juga yang peternak besar. Oh, peternak bisa di area ini. Hmm. Terus ikut ikut ikut-ikot. Kejarun jadinya. Terjun jadinya. Iya, di Awalnya dia kecil-kecil dulu. Iya, dua pasang pertama cetak, dua pasang terus Oh iya. Terus, iya, iya. Di nikah di nikahin lagi gue bilang. <laughs> di -breeding, breeding, di breeding, Oh, akhirnya ini banyak, mbanyak, jadi mbanyak, banyak, mbanyak itu, iya. jadi banyak sebanyak ini dari dari dua biji itu, dari dua iya, pasang itu, iya dua pasang itu berin terus. Oh terus. iya iya iya iya, karena kan lagi ramai kali kan di Medan ini, eh bukan di Medan di dunia maya ini juga ramai ramai wa. Iya. Untuk ikan cupang, oke, okay, aku mau nanya lu sama kau nih, ikan-ikan e, cupang yang di sini tuh harga yang paling murah itu harga berapa? Paling murah 5.000an dia. Ada 5.000an? Ada 5000 ribuan. Mana? Yang lima ribuan ini biasanya yang udah, si udah bekas sortir oh Jadi iya yang udah diambil terus ini sisanya oke kalau yang tadi kan udah kita lihat yang paling murah itu Rp5.000an iya. nah sekarang yang paling mahal itu ada di angka berapa itu? kalau untuk sementara ini untuk stok paling mahal di angka yang stok aja nggak apa-apa? Rp400.000 wow, wah Rp400.000 ini? 400000 ya. ini 400000 iya ini, ini ikanku paling mahal, udah ada nawar 400 ribu, yang ini belum ada. Bu, ya, ini iya. <tik> ya. Oh ini yang 400 ribu? Iya. Iya. Oh ini silang ya? Iya. Dia warnanya udah. Kok sendiri apa memang silang breeding, sendiri? Breeding. Ini kawan-kawannya juga yang betinanya. Wow, 400 ribu. Oke. Okay. Nah iklan iki iklan lagi <laughs> ikan yang yang 400 ribu ini proses breedingnya itu kawin disilangin. Kok bisa sampai kayak gitu warnanya, pak? Memang ada jenisnya dia. Dia jadi cupung oh. itu banyak jenisnya. Kebetulan yang ini jenis koi multi galaksi. Koi multi -galaksi, namanya keren kali. Multi -galaksi. Dia jenis cupang yang memang kalau jenis ini agak lama untuk panen karena oh. dia mulai awalnya itu dulu dia ya putih kayak. Oh iya iya iya. Yang di sini dia ya. awal warnanya itu kayak gini dulu. Hmm belum ketahuan ya. Ya nah. ya ya ya. terus gitu udah berapa umurnya mulai muncul keluaran warna aslinya gitu Iya, empat sampai lima bulan udah kayak gini yang oh. di soliter udah siap jual ini tuh yang di laga-laga itu bukan bukan oh ini hias untuk hias ini cupang hias oh bukan yang di laga nih bukan oh <laughs> begini laga bagus sekali kalau yang di laga ada di samping oh ada juga oke nanti kita akan ke tempat yang kedua jadi ada dua tempat ya Wak ya dua tempat ada dua tempat Uh, yang kedua ini agak lebih luas kata si Jo. cuman aku mau nanya ini pak, jadi proses untuk kau dari awal jadi ini untuk anggap aja ini untuk sebagai misalnya ada orang pemula di luar sana hmm. yang pengen usaha atau pengen ternak, uh, ternak apa namanya ikan cupang kayak gini tuh, menurutmu itu sarannya mereka mulai dari mana itu? apakah mereka belajar dulu apa gimana? kalau menurutku langsung mulai dari yang mahal aja Hah? karena dari yang mahal? iya langsung beli yang mahal yang grade karena kasih makannya sama induannya nih maksudnya? iya, induannya, induannya. Oh. induan yang mahal karena kasih makannya sama, prosesnya sama Hah. tapi hasilnya nanti bisa berkali-kali lipat karena dia langsung great, grade induannya grade yang bagus iya, yang grade yang bagus oh, kalau gitu. misalkan dia yang murah kan anaknya pun dijual murah, toh 4 bulan juga nunggu untuk yang murah itu ngasih gitu. makan juga sama, sama. ya kan? kalau untuk yang mau selingan Ya beli aja langsung yang udah bagus gitu kan. Kalau mau fokus untuk usaha, untuk mau memperluas kayak sijo ini, karena sijo ini, kau mulai dari ini dulu ya, dua, dua pasang kan? Dua pasang. Mulai dari dua pasang, jadi ini sekarang total berapa nih total dari yang masih dikecil yang dari berapa bulan tadi? Yang ini dua minggu. Dua minggu. Bulan setengah. Sampai di sana juga ada ya puluhan ribu ekor lah. Anjay, serius kok? Iya, sampai yang gini-gini kan? Yang di. Ya, yang hitung-hitung semua ini? Iya. Puluhan, puluhan ribu ekor. Oke, kita mau ke tempat yang kedua. Aku tuh penasaran juga, tempat yang kedua kita langsung aja. ke situ, Pak. Yuk, situ. Jadi, tempat si Jo ini ada beberapa tempat untuk dia ternak, dan ini tempat yang kedua. Dan you know what, kalian harus cobain dan kalian harus buat sendiri, karena si Jo sendiri mulainya dari dua pasang. Kita lihat lagi, tempat yang kedua. Yuk. Kata si Jo, ternak dia ada yang dimana? baru dia <laughs> <laughs> jadi udah jadi dimalingin iya. jadi karena anak-anak itu suka, mungkin mereka pengen punya ikan karena tahu si Jo ini ternak, dimalingin iya. gitu baru, kok, tadi tadi baru tadi siang, baru tadi siang? kok tau dari mana dia dimalingin? di adikku adikku bawa ini kan lewat, terus dia nengok bawa tentengan ikan laga, banyak tuh banyak? dari kolam, dari kolam, langsung di gini kan banyak dapetnya gila, iya. tapi kok gak ada masalah? biarin gak aja masalah. lah gak masalah, namanya masih anak-anak, oh, diminta balik aja sip, sip. mudah-mudahan rezekinya lebih besar lagi, amin mana pak? Wow Sini Gila ya Wow Jadi yang masih kecil itu ditaruh langsung panas gini nggak apa-apa Hah? Iya, Masih kecil kayak gini, oh ini udah gede-gede ya? ya? Soalnya kan aku lihat itu kalau masih kecil-kecil kayak gini Taruh terlalu panas itu bisa Is dia, enggak? Kalau airnya tempat wadahnya luas Dia nggak ini nggak mati karena suhu airnya kan paling hangat ikan laga bisa menyesuaikan ikan laga gampang diternak deh oh gampang, ya iya nggak terlalu repot untuk perawatan air Cik. bisa diganti sekali sebulan gitu oh ini diganti sekali sebulan ya sekali sebulan hmm ya. kalau sebulan oh gitu ya ya ya ya ya ini ya. ini yang dari yang paling kecilnya mana pak yang paling kecil ini yang paling kecil mana ini, ini yang kecil. oh masih kecil kali ya baru dipindai dari ember Oke, jadi ini yang paling kecil ya. Yang ini paling kecil. Dari ini jenis terbaru. Jenis terbaru yang ku Apa tuh jenis namanya? Jenis Plakat Dumbo air. Jadi dia kupingnya besar kalau basah oh, ini yang kuping gajah. Kuping gajah. Oh, iya iya iya iya iya. Oh iya iya iya. iya berapa ber berapa ini, Pak? Berapa banyak? Kurang tahu sih ini sekitar 100 ekor oh. ada ya Oh, induknya ada, induknya. Dari induknya duluan ya. Induk di sana. Oh. Tapi betinanya ada di sini. Oke oke. Okay, okay. Jadi Si Jo ini uh, punya ternak itu apa ya? Ternak tuh lumayan banyak ya. Dan dia memulainya dari dua pasang. Ini apa induknya? Ya, oke. Okay. Jadi dia mulainya dari dua pasang dan kalian bisa lihat aja itu luar biasa ya kan? Dan mulainya itu dari bener-bener. Pokoknya dia mulai aja dulu gitu. Dan itu keren banget sih. Dan aku akan tanya nanti sama Si Jo itu. Uh, berapa sih keuntungan dia dan berapa sih uh, pendapatan dia dari melihara ikan cupang kayak gini gitu loh nanti akan aku tanya juga kendala-kendala apa yang si Jo hadapi ya kan karena biar teman-teman yang baru mulai itu belajar kalau yang udah expert nggak usah lah ini yang buat yang baru pemula-pemula aja mana Wak? ini pak oh ini induannya induk induknya betinanya wow ini udah bertelur berarti ya udah menelurkan orang ini wah oh, ini mama Klein loh hei, hang oh, pegang, oh, turunkan mama kami katanya, oke oke oke, cantik ya, kalau bapakannya di tempat farm yang pertama dia nggak rindu sama suaminya, <laughs> <laughs> kalian, kalian bisa bisain dia, tapi nanti dia bisa nikah lagi nggak, bisa. bisa kawin lagi, bisa, bisa. bisa bertelur lagi, bisa. Oh. dua minggu setelah di breeding dirawat. Oh langsung bisa diininkan langsung bisa, bisa diin di lagi Sebenernya ini sekarang pun udah bisa di-breeding udah bisa lagi ya bisa berapa lama waktu orang ini wak, hidupnya wak? kan satu setengah tahun kalau namanya, ya Iya setengah tahun sampai dua tahun umur normal ya Oh dua tahun, 2 tahun gitu. ya ini berapa anak kayak gini wak indukan kayak gini bisa dijual lagi enggak kalau ini khusus untuk indukan indukan ya mungkin anakannya baru itu ya, ya. baru Nantara bisa dijual mahal, cuman suka aja nih ngok oke okay. Oke oke oke mantap mantap mantap mantap mantap. Eh uh, ini kan pasti kan ada kalau kau lalami kendala-kendala gitu lah Pak. Misalnya entah itu mati atau apa. Kira-kira kendala apa yang kau hadapi waktu mulai-mulai usaha ini? Ada nggak? Nah, penyakit cupang. Penyakit cupang itu biasanya sisik nenas namanya. Sisik nenas. Iya kurang tahu nama ininya apa. Pokoknya penyakit familiarnya sisik nenas. Sisi nenas. Dia badannya gembung, berkelupas kulitnya. Biasanya kok udah kena sekali satu, satu itu Satu itu kena. habis ya penyakit yang menular. Oh dan itu bisa buat mati? Mati semua pasti. gila ya mati dan itu biasanya kenapa? Biasanya karena pakan, pakan paling mempengaruhi. Pakan juga kualitas air. Hmm kualitas air, makanya harus diganti itu ya? Iya diganti juga. Itu kendala kedua kendalanya ada nggak? Paling itu aja sih paling pakan. Pakan tuh paling penting. Pakan tuh Mungkin tiga mempengaruhi. Aku boleh tahu nggak kira-kira berapa kira-kira keuntungan gue tiap bulan jualan kayak gini? Kira-kira aja nggak usah nyebutin angka, kira-kira aja. Kira -kira. Ada nggak UMR atau apa gitu. Dapat lah, UMR dapet. UMR medan? Dapat minimal dapet lah. Gila, gurih juga ya. <laughs> <laughs> Apalagi kalau sempat yang apa namanya, yang dilelang-lelang itu ada terus ya, yang bagus-bagusnya. Iya, ada terus. Bisa lebih gede lagi. gede Keuntungannya biasanya lebih gede itu dari yang mana, Pak? Kalau untuk sekarang ini yang kurasain di hari lelang. Di lelang ya? kali ya, 1 puluh 24 jam ada terus, Di, ada terus pulang, ya. ya lelang Jadi, dan itu pasti ya. harganya itu bisa tergantung siapa yang iya, kejar-kejaran lelang lah ya ratus ya, ribu lebih ratus ribu iya. berarti kau bisa pembeli itu dari mana pembeli 90% online dari luar-luar pulau dari pulau Jawa gitu. oh gitu iya. ngirimnya? ngirimnya ya kita packing kita bungkus bikin styrofoam. foam hmm. ada garansi nggak? ada garansinya kalau ikan mati uang 100% kembali atau kirimkan lagi. Kirimkan lagi. Iya, sesuai Mantap. Berarti keuntungannya juga lumayan ya, Wak ya. Gila, gila, gila, gila, gila. Sekali setiap bulan kau berapa ngeluarin ikan? setiap bulan. Ada nggak? kau ngitung? paling sikit, terjual 300 gitu. Anjir, ya. 300, 300, 300 ekor ya? 300 ekor. Baru berapa lama kau mulai? Kalau untuk fokusnya 6 bulan. 10, 10 bulan lebih. 10 bulan tuh untuk mulai dari dua pasang itu. 10 bulan ya? Sambil mulai konten-konten Sambil mulai konten. oh Oke, okay, oke, okay, iya. oke okay. Berarti semua yang udah ada di sini itu dimulai dari bulan yang ke-10 lalu itu iya, ya? Iya, 10 bulan Berat, gitu lah. Berarti si Jo ini baru mulai 10 bulan udah lumayan ya Karena kok konsisten kali ya Wak ya? Iya. iya kan? Dan kedepannya kayak gimana nih? kok Mau mau kok kembangin? Apa nanti mau dirapiin atau? Mungkin iya dirapiin lagi lah dibikin lebih, teratur lagi? Lebih ah, teratur iya. lagi ya? Iya, iya. Kedepannya biar lebih luas, lebih, lebih luas lebar iya. lagi? Okay, karena okay. kan kurang teratur juga tempatnya nggak apa-apa ada masalah karena uh, yang penting mereka masih masih masih lebih masih terawat kan iya, itu. diganti airnya segala macam dan dia penjualannya 300 ratus per bulan itu lumayan sih menurut aku kalau ikan yang ini pertanyaannya lagi nih ikan yang paling mahal itu ada nggak ikan, ikan cupang yang di luar dari jenis ikanku iya di luar dari ada. jenis ikanmu yang sekarang lagi viral, namanya Avatar Gold. Avatar? Avatar kok Avatar dibawa-bawa? Itu iya, dia memang iya. nama aslinya apa kayak gitu? Iya, nama aslinya cupang, Avatar Gold, gitu. Berapaan kayak gitu? Itu bisa sampai 9 juta, satu ekor. sih kok? Satu ekor, sumpah. 9 juta? Satu ekor. Udah laku, bukan orang ada ngada Laku? Laku. Gila. Laku. Gila, gila, gila. Itu gila. orang edan juga yang ini, pembreedernya Pembreadernya? Gila. Kalian bisa bayangin, ikan cupang seharga motor, anjrit Padahal padahal itu bakalan mati juga ya kan? Dua tahun 2 nah, tahun Jadi dia udah tahu bakalan hilang duit dia 9 juta 2 tahun lagi, bayangin 2 tahun lagi dia bakalan hilang 2 juta Dan kau nggak ada kepikiran buat breeding kayak gitu? Ayo induannya ya Untuk sementara iya, di induk Induk bisa sampai lebih dari segitu harganya Dan kau ada kepikiran buat investasi ke situ? Pasti Itu pasti ya Iya iya iya. iya. Puli dana juga untuk. situ Ya mudah-mudahan lah ya. Aku doain biar lebih yeah. besar lagi. Bahkan punya kayak siapa itu apa, apa namanya? 88 beta. Gak apa-apa lah. Kita kan belajar dari yang udah gede ya kan. Yeah, iya, iya. Belajar dari yang udah gede. Mudah-mudahan bisa. Mungkin 69 beta fam kamu. Iya, <laughs> iya iya iya iya. iya, iya, iya. <laughs> Beta fam. Ya nggak. Kita nggak nggak tahu ya kan. Oke lawa. Ini saran terakhir lah lawa. Kau bisa ngasih ke orang-orang gimana supaya orang itu bisa berhasil? Bisa-bisa sebanyak ini apa kira-kira kiat-kiat buat yang baru mau mulai? Untuk baru yang mau mulai biasanya itu malu untuk cari makannya, kan, pak cari pakannya di parit-parit tuh biasanya. Oh betul. Dulu bingan betul. betul kan. Iya. Hah saring kan Makan aja uget udut -uget, uget kutu air, kutu air. Ya, gitu. Untuk yang baru mau mulai biasanya malu tuh cari makannya. Jangan malu lah, selagi masih alal, terus punya potensi untuk menghasilkan, jangan malu. Ah, terus yang kedua konsisten itu aja. Itu aja ya. Kau oh, belajar juga kan? Iya, dari kawan-kawan juga, kou -kou juga on -on -on kan belajar belajar. Oke, okay. uh, mungkin gitu ajalah dulu ya buat teman-teman semuanya. Karena aku penasaran sebenarnya kayak gimana sih proses dari ikan cupang. Dan aku nggak belum nanya sama si Joni gimana cara proses dari mulai breeding sampai pemisahan sampai dengan ini karena uh, proses itu nanti kan bisa belajar sendirilah karena kalau aku tanya prosesnya ya prosesnya semua sama aja ya, Wak, ya. sama aja sama aja sih. kan di semua kan prosesnya kan tergantung kalian gimana apa yang kalian punya di sana ya kalian laku kalian buat aja semaksimal mungkin gitu Wak oke mungkin gitu ya dulu Wak thank you kali udah mau masuk ke youtube aku nanti aku tag juga instagrammu kalau ada youtubemu thank you buat waktunya karena si Jo ini waktunya padat pol gila ngeri jadi dia padat kali dan ya udahlah makanya kita buru-buru buat videonya supaya kalian dapat informasi juga. Oke, okay, thank you buat teman-teman semua yang sekali lagi jangan lupa kalian tonton ya. Kalau kalian mau subscribe, terserah kalian lah ya. Oke, okay? terus bahagia karena bahagia kita yang ciptakan. Aku Jo dan Jo. <laughs> Sampai jumpa di next video ya. Dadah, mantap!